Orang-orang bani Israel ni bila berperang mereka tak pernah kalah. Sebab selalu menyertai mereka dua benda keramat. Pertama ialah berkat dari kitab Taurat yang Allah turun pada Nabi Musa. Pertama. Yang kedua ialah The Act of Covenant. Yang kita panggil Peti Tabut Sakinah tu.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 satu Ustadz yang memang jenius yang ada di Malaysia Dan kalau kita bahas, kalau kita istilahnya mengaji kepada beliau Masya Allah banyak sekali ilmu-ilmu baru yang akan kita ketahui Kemarin saya bertemu dengan Syekh daripada Mesir guys ya Syekh Omri ya kan Masya Allah dan beliau sudah menjelaskan ada kita bertanya bagaimana tentang tanda-tanda akhir zaman juga ya kan tapi beliau memang pakai bahasa Arab aja Dan Masya Allah beliau menyebutkan Sebenarnya bukan apa ya Yang paling besar tanda-tanda akhir zaman Yaitu berlakunya kemaksiatan Yang semakin marah Nah kemaksiatan itulah yang akan Mengeluarkan dajjal nantinya Memang dajjal itu sudah ada dari daripada Nabi Adam guys ya. Allahu Akbar. Itu itu kata tadi. Dan sampai sekarang pun ya ada gitu. Cuman belum keluar ya, belum keluar. Belum apa ya, menampakkan. Allah min ya. Semoga kita Allahu Akbar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mari guys kuatkan iman ya sehingga kita menjadi orang-orang mukmin orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar dan nggak ngerti kenapa guys ya Allah kayak istilahnya di Arab Saudi sekarang sudah menghijau uh, beliau katakan itu bukan bukan suatu hal yang apa namanya ya itu kayak tanda-tanda yang sangat kecil nggak yang, yang biasa saja katanya kata-kata saya tadi yang, yang besar adalah maraknya kemaksiatan di sosial media maupun di dalam kenyataan ya. Beda dengan dahulu yang istilahnya kemaksiatan bisa dihitung dengan jari, tapi sekarang lebih banyak kemaksiatan daripada istilahnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Nah, itulah ya penyebabnya nanti guys. Allahu Akbar. Itu penyebab yang paling besar. Maka daripada itu mulai daripada sekarang guys Ya, kita persiapkan diri kita Ya Allah wa kabarullah ilham kita akan menonton guys ya, Ustaz Awun Muhammad kita akan mengaji kepada beliau jom kita tengok videonya guys Let's go Oke okay, guys ini dari Tazkir Ustaz jangan lupa like share comment dan subscribe linknya ada di deskripsi jom kita mengaji bersama Let's go Anzabillahi min al-Shaytan rajim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa, wa, wa, wa din وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ رَبِّ rabbi لِي صَدْرِي wa لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini Sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kita berkaitan dengan ayat-ayat dan firman-firmannya, Insya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat Muslimin Muslimat yang dirahmati sekalian, Amen. marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadbur. Sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah. Merujuk ayat 246. Yang mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Alamtara ilal malai min bani isra'ila min ba'di ba musa iz qalu linabiyyi lahum mub'aslan malikan nukatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diarina wa abna'ina Surah Al-Baqarah ayat 246 Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah kamu tidak memerhatikan kepada pembesar-pembesar ataupun pemuka-pemuka dari kalangan Bani Israel selepas Nabi Allah Musa alaihi salam Merujuk selepas zaman Nabi Musa ataupun selepas kewafatan Nabi Allah Musa alaihis salam. Iz Qalul Nabiillah Mubathlana Malikan Nukatil Fi Sabillillah. <Sessizuk> Ketika mana mereka telah menemui Nabi mereka dan mereka mengatakan kepada Nabi tersebut. Beg Aslana Malikan, angkatlah ataupun tabalkanlah bagi kami seorang raja, Nukah Tilvi Sabillah, yang mana kami akan turut sama berperang pada jalan Allah di bawah kepimpinannya. Jadi mereka minta kepada Nabi mereka supaya Nabi ini lantik seorang raja tabal seorang raja yang mana bila dah ada raja kami nak berperang di bawah kepimpinan raja tersebut Allah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu dan berkatalah nabi tersebut mungkin sekali sekiranya telah diwajibkan ke atas kamu berperang kamu pula tak mau berperang Ah. Ha, bila aku lantik raja, kemudian Allah mewajibkan ke atas kamu berperang bersama dengan dia, kamu pula pengecut, kamu pula takut, kamu tak mau ikut berperang. Kalu wamalana Allah nuqatil fi sabilillahi, waqad uchrjna min diyarina wa abnaaina. Lalu mereka membalas balik dengan jawapan mana mungkin kami tidak akan berperang pada jalan Allah sedangkan kami telah diusir daripada kampung halaman kami dan kami telah dipisahkan daripada anak-anak kami فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْكِتَالُ تَوَلَّوْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ dan tatkala ketika mana Allah telah mewajibkan ke atas mereka Sungguh-sungguh Allah wajibkan kepada mereka berperang Tawallau illa qalilam minhum Dan mereka ini lari daripada peperangan Kecuali yang tinggal hanya sedikit daripada mereka Tadi cakap besar, cakap banyak Nak suruh lantik raja, nak suruh lantik pemimpin Nak perang sekali dengan dia Tapi bila betul-betul telah diwajibkan ke atas mereka berperang hak lain semua lari kecuali tinggal sedikit sahaja wallahu alimun bizzalimin dan Allah benar-benar mengetahui siapakah yang telah melakukan kezaliman baik di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seharusnya hal ini dijadikan sebagai bentuk peringatan dan panduan kepada umatnya. yaitu seperti kita hari ini sebagai umat Islam untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah yang dipaparkan yang mana pada satu ketika telah didatangi kepada salah seorang nabi di kalangan Bani Israel ini pemuka-pemuka ataupun pembesar-pembesar Quraisy yang mana pada ketika itu mereka telah kehilangan atau ketiadaan walaupun seorang raja ataupun pemimpin bagi mereka ini adalah disebabkan kaum Bani Israel pada ketika itu telah diserang, telah dijarah tanah-tanah kawasan-kawasan dan banyak di antara mereka yang terkorban dan terbunuh dalam peperangan melawan-lawan mereka. Jadi pembesar-pembesar ni satu ketika telah mendatangi salah seorang Nabi mereka supaya Nabi mereka ni mengangkat pemimpin mengangkat seorang raja, lantik raja, lantik pemimpin untuk kami semua ni berjihad bersama dengan raja yang kamu lantik, raja yang kamu pimpin. Allah. Jadi perbahasan ulama-ulama tafsir dalam ayat ni ialah siapakah nabi yang ditemui oleh pembesar-pembesar Bani Israel itu dirujuk. Jadi ada beberapa pandangan sebagai contoh, kalau kita melihat kepada tafsir Al-Quranul Azim, karya Imam Abdul Fida Ibn Qasir rahimahullahu ta'ala, di dalamnya diadakan ataupun disertakan beberapa pandangan daripada ulama. Yang pertama ialah pandangan daripada Abdul Razak, dari Ma'mar, daripada Qatadah. Yang mengatakan nabi tersebut ialah merujuk kepada Nabi Yusha bin Nun. Nabi itu adalah Yusha bin Nun. Kalau nama panjang dia Yusha bin Nun bin Yefraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dia merupakan anak cucu cicit kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ialah daripada Imam Ibn Jarir Al-Tabari yang terkenal seorang ulama' periode mutaqaddimin. Hasil karya besar dia iaitu kitab tafsir Imam At tabari dan satu lagi kitab sejarah dia. Tarikh Ar rusul Wal-Muluk. Jadi Imam At tabari ini mengatakan Nabi yang disebutkan di dalam ayat ini adalah merujuk Nabi Yushak. Sama juga. Tetapi Imam Tawbari meninggalkan kalimah Nun tadi. Sebab pandangan pertama Yusyaq bin Nun bin Yufraim. Tapi Imam Tawbari Yusyaq bin Yufraim terus. Tanpa sebut Yusyaq bin Nun. Yusyaq bin Yufraim, Yufraim bin Yusuf, Yusuf bin Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Walau bagaimanapun, Imam Ibn Katsir mengatakan sesungguhnya kedua-dua pendapat ini baik daripada yang pertama Imam Qatadah yang kedua Imam Tabari adalah jauh tersasar dan terselewing dari kebenaran. Ini memandangkan bahawa Nabi Yusya bin Nun alaihi salam ini adalah merupakan seorang personaliti ataupun salah seorang nabi yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ah. Sedangkan kisah ni jelas disebutkan Min Ba'di Musa. Selepas Nabi Musa meninggal dah. Selepas Nabi Musa wafat dah. Hatta yang sebenarnya kisah ni adalah pada zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi nak kata Nabi itu merujuk kepada Nabi Yusya memang salah banyak. Sebab Nabi Yusya' hidup pada zaman Nabi Musa. Dan kisah ni Allah kata selepas zaman Musa merujuk kepada zaman Nabi Allah Daud. Dan kalau kita belajar sejarah tentang Nabi-Nabi dan Rasul ini. Jarak rentang masa antara Nabi Musa dengan Nabi Daud ni lebih kurang seribu tahun. Beza dia. Allah. Jadi nak kata Nabi Yusya' tu memang tak kena. Sebab Nabi Yusya' ni juga diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Yang mana dalam plot yang kedua tu. Plot yang kedua tu Allah cerita pasal apa? Allah cerita pasal Nabi Allah Musa alaihi salam nak pi menuntut ilmu nak belajar dengan Nabi Khidir kan? Dalam surah kahfi. Jadi ada seorang pemuda yang menemani Nabi Musa yang bawa bakul, bawa kerajaan, berisikan ikan. tu adalah Nabi Allah Yushaq. Ah. Jadi Nabi Yushaq ni hidup sezaman dengan Nabi Musa. Jadi tak betul lah kalau nak kata tu merujuk Nabi Yushaq. Sedangkan ini adalah peristiwa selepas zaman Nabi Musa. Walaupun ada perselisihan di kalangan ulama' Bahawa Musa-Musa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu merujuk kepada Musa mana? Sebab Nabi-Nabi dalam sejarah Bani Israel ini banyak diantara Nabi mereka yang namanya Musa. Antaranya hak kita kenal, Musa hak zaman Fir'aun itu disebut Musa bin Imran. Dan ada seorang lagi Nabi juga dengan nama Musa, Nabi Musa bin Misha. Hmm. ada setengah pandangan-pandangan dari riwayat mengatakan Nabi Musa yang dirujuk dalam surah Al-Kahfi itu bukan Musa hak zaman Fir'aun tapi Musa bin Misha itu adalah pandangan-pandangan begitu juga kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Kasir sendiri pun tentang kisah Nabi Ismail sebagai contoh banyak di antara riwayat-riwayat yang didatangkan untuk dinisbahkan dengan kisah cerita pasal Nabi Ismail sebenarnya merujuk kepada Nabi Ismail yang seorang lagi. Bukan Nabi Ismail bin Ibrahim, tetapi merujuk kepada Nabi Ismail bin Khadid. Ada seorang lagi nabi yang juga bernama Ismail. Allah. Tapi ada sesetengah penisbahan kisah tu dinisbahkan pada Ismail bin Ibrahim, sedangkan kisah tu adalah merujuk kepada Nabi Ismail bin Khadid cari dalam sejarah baik itu dua-dua pandangan sebelum ini, jadi seterusnya Imam Ibn Qasir mendatangkan pandangan daripada Imam As-Suddi Imam As-Suddi mengatakan bahawa Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini adalah Nabi Syam'un Nabi Syam'un ataupun bahasa Inggeris kita sebut Samson, Samson. lah, Syam'un ah. tapi adakah Syam'un yang disebutkan di sini merujuk kepada Syam'un yang Nabi cerita dalam hadis tu Nabi Syam'un Al-Ghazi yang dalam maksalih kita kenal apa? Samson and Delilah tu, tu. Syam'un tu ke kalau Syam'un itu dia merujuk kepada kalau tengok salasilah dia Syam'un bin Safiyah, Safiyah bin Alqamah, Alqamah min waladilawi. Anak daripada keturunan Lewi dan Lewi ini ialah anak kepada Nabi Allah ya Yaqub alaihi salam. Jadi salasilah ini kita boleh ambil dalam Tafsir Ma'alim at-Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Dan seterusnya ialah pandangan daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan bahawa Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini adalah Nabi Samuel. Oh, Nabi bahaya. Samuel oh, alaihi salam. Dan pendapat ini juga turut disokong oleh Muhammad bin Ishaq, salah seorang tokoh sejarawan terkenal dalam Islam. Dan seorang lagi ialah Wahab bin Munabih. Jadi, kalau kita nak ambil salah Nabi Samuel ni, dia macam ni, Imam Ibn Qasir sebut, dia adalah Samuel. Ah. Samuel bin Bali. Bali bin Al-Qamah. Al-Qamah bin Yarham, Yarham bin Ilihu. Ilihu bin Tahwa, Tahwa bin Sawf. Sawf bin Al-Qamah sekali lagi, Al-Qamah bin Mahis, Mahis bin Amrisa, Amrisa bin Izriyah, Izriyah bin Al-Qamah pula. Kemudian Al-Qamah bin Sufnah, Sufnah bin Abu Yafis. Dan Abu Yafis ni adalah anak kepada Qorun. Abu Yafis ni anak kepada Qorun, Qorun bin Yashar, Yashar bin Qahas, Qahas bin Imran, Imran bin Lewi, Kohas uh, bin Lewi, sorry, Kohas bin Lewi, Lewi bin Yakub. Sebab kita dah belajar sebelum ni tentang Nabi Musa dengan Korun. Nabi okay. Musa dengan Korun tu ialah saudara sepupu, dua-dua datang dari jalur Lewi yang banyak menghasilkan keturunan nabi-nabi bagi bani Israel. Tu yang dikemukakan dalam tafsir Imam Ibn Qasir tentang salasilah keturunan Nabi Allah. Samuel Walau bagaimanapun Menurut Imam Muqatil bin Sulaiman Dia tak sebut salah silah Tapi dia mengatakan Nabi Samuel ini Min nasli Harun Daripada keturunan Nabi Allah Harun Alayhis salam Keturunan Nabi Harun Kalau kita nak sebut dia keturunan Nabi Harun pun Dia tetap melalui jalur yang sama Sebab Nabi Musa dengan Nabi Harun Adik Adik -beradik. beradik Dia akan sampai juga pada keturunan Lewi juga Lewi. Anak kepada Nabi Allah Ya'qub nah. Dan dalam tafsir Imam Barawi Juga menyebutkan bahawa Samuel ini Dalam bahasa Ibrani Disebutkan Ishmael Ishmael ni Kalau dalam bahasa Arab Sama dengan kalimah Isma Isma'il Allah memperkenankan doa kami Maksud dia Maksud dia, Allah memperkenankan doa kami. Allah mendengarkan doa kami. Sama ada Syam'un sendiri, makna yang sama. Samuel sendiri, makna yang sama. Ismail sendiri, merujuk kepada makna yang sama. Allah. Baik. Habis di situ. Jadi, persoalan dia antara Nabi Syam'un ataupun Nabi Samuel. Baik. Kisah yang sebenar berlaku lagu mana? Macam ni. Dulu selepas kewafatan, Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Nabi yang memimpin Bani Israel pada ketika itu digalas dan ditanggungjawab oleh Nabi Yusya' bin Nun. Mm -hmm. Betul Nabi Yusya' tu, Tapi bukan zaman ni. Zaman selepas Nabi Musa wafat. Nabi Harun wafat dulu, baru Nabi Musa wafat. Kemudian Nabi Yusya' ambil tugas. Masuk berperang menentang... ...penduduk-penduduk dalam bumi Kan'an. Palestin sekarang, Israel sekarang, mereka menang. Jadi, bila waktu tersebut, ...Bani Israel di bawah Nabi Allah Yusha' alaihi salam ini, ...hidup di dalam penuh keamanan dan kedamaian. Hmm. Mereka masih lagi merujuk dan mengamalkan kitab Taurat... ...sebagai sumber hukum hakam dan syariat bagi mereka. Dengan kata lain, ramai di antara mereka masih lagi beriman kepada Allah... ...di bawah tanggungjawab dan amanah Nabi Yusya' alaihi salam. Kemudian selepas Nabi Yusya' ni meninggal... ...bila Nabi Yusya' ni meninggal... ...maka digantikan dengan seorang lagi pemimpin... ...iaitu Khalid. Ini disebut oleh Imam Barawi. Khalid ni merujuk Khalid bin Yafuna. Seorang lagi pemimpin berada di Israel... Keadaan sama sebagaimana di bawah pemerintahan Yusha' bin Nun. Selepas wafatnya Khalid bin Yafuna, maka diambil pula oleh Hizkil. Iaitu merujuk kepada Hizkil bin Buzi atau disebut Hizkil bin Buzah. Kisah Nabi Hizkil ni ada dalam Quran tapi Allah tak sebut secara jelas Nabi Hizkil. Kisah satu kaum yang lari daripada kampung halaman kerana wabah ta'un pada masa itu melanda negara mereka, negeri mereka. Mereka keluar nak selamatkan diri tapi Allah matikan mereka semua. Ketika tu lalu lah seorang Nabi merujuk Nabi Hizkil. Nabi Hizkil minta doa pada Allah supaya hak mati ramai-ramai tadi dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi Allah terima doa dia dihidupkan kembali. Itu Nabi Hizkil. Selepas Hizkil meninggal, Hizkil bin Buzi ini meninggal, maka keadaan pada masa itu sudah berubah. Hmm. Ada di antara Bani Israel yang sudah banyak melakukan dan memasukkan benda-benda baru dalam ajaran dan agama mereka. Mereka masuk dah yang kita sebut hari ini benda-benda yang dianggap sebagai bid'ah ah dalam agama. Benda-benda baru yang direka-reka yang rasa sesuai dan baik mengikut pandangan dan pendapat mereka dan ada sebahagian lain Bani Israel yang mula menyembah berhala sembah berhala dah buat macam-macam tetapi dalam masa yang sama Allah masih mengutuskan Nabi-Nabi di kalangan mereka yang mana Nabi-Nabi ini -nabi masih lagi mengajarkan kepada mereka aturan-aturan daripada kitab-kitab Taurat mereka masih lagi mengajarkan amar ma'ruf dan melarang daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan tak selang lama selepas itu, <coughs> maka kejahatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Israel ini semakin banyak. Ha, dan selepas itulah timbulnya satu zaman. Selepas tiga pemimpin tadi, Yusyak bin Nun, Khalid bin Yafuna dan Izkel bin Buzi ini, dia ada satu zaman yang disebut dalam sejarah antara tahun 1405 hingga 1025 sebelum Masihi. Yang mana ini adalah zaman pemerintahan para hakim pada zaman Israel kuno dulu. Allah. Jadi bagaimana mereka lantik para hakim ini, mereka lantik setiap daripada Sib ataupun kabilah keturunan Nabi Allah Ya'aqob itu seorang pemimpin. Ah. Contoh anak Nabi Allah Ya'aqob ada berapa? Ada 12, 12 lah Bani Israel. Jadi setiap daripada Bani itu kena kemukakan seorang yang paling layak, yang ada otoriti yang diberi kepercayaan untuk jadi hakim mewakili Bani mereka. Jadi bani ni pun kena kemukakan sorang, ni sorang. Jadi bila ada dua belas bani, ada berapa orang hakim? Dua belas. Ada berapa orang hakim? Kena ada dua belas orang hakim. Sebab masa ni dah keputusan Nabi-Nabi. Putus dah Nabi-Nabi. Raja pun tak ada. Ah. Jadi dalam keadaan kegelapan, penuh zulumat, penuh huru hara yang dilakukan oleh mereka, mereka lantik hakim ni bahkan disebutkan dalam kitab Taurat kitab perjanjian lama kitab para hakim tuan-tuan boleh rujuk dalam Fasa 12 ayat 25 eh, Fasa 21, sorry, ayat 25 dan mana ketika itu sudah banyak berlaku waktu-waktu yang disebut waktu kerosakan maka lahirlah satu kumpulan yang disebut para hakim jadi inilah munculnya para hakim 12 orang dalam sejarah jadi yang terkenal sejarah para hakim ni, nombor satu, nama dia Otnil. Otnil. Yang kedua, hakim yang kedua, nama dia Ehud. Hakim yang ketiga, nama dia Samgar. Hakim yang keempat ni, wanita. Nama dia Deborah. Dan panglima perang dia pada masa tu ialah Barak. Yang kelima, Gideon. Selepas Gideon meninggal, diganti oleh Abimelech. Kemudian yang keenam hakim yang bernama Tola, yang ketujuh Yair, yang kelapan Yevta, yang kesembilan Ebzon, yang kesepuluh Ilan, yang ke sebelas Abdon, yang kedua belas Simpson. Yang kedua belah tu Simpson. Antara pandangan hak imam-imam sebut tadi Shamun nih lah, Shamun nih lah tapi bagi pendapat pribadi saya, saya lebih suka memilih Nabi yang ditemui oleh pemuka-pemuka Quraish ini adalah Nabi Samuel hmm. kerana ketika itu mereka telah diserang zaman selepas hakim pemerintahan 12 ni mereka diserang sebab zaman hakim-hakim ini banyak berlaku sebagaimana kepimpinan kita sekarang hak zaman moden tu. Apa yang berlaku, mereka dipenuhi dengan penipuan, penyelewengan, rasuah, macam-macam. Benda yang teruk-teruk. Lalu akhirnya, Allah utuskan satu kaum. Yang Imam Barawi sebut dalam tafsir dia, mereka dikenali dengan Al-Bilsyasa. Oh, sebut pun payah. Ba-lam-shin-alif-sa-alif. sa alif bil -shasa. Bil Siapa Bilsasa ni, mereka ialah kaum-kaum Jalud. Kaum-kaum oh, kaum Jalud. jalud Alladzi yaskununa fi Bahri Rum. Yang mereka ni bertempat tinggal di pesisiran Laut Rum. Pesisiran Laut Rum ni di antara dua negara. Mesir and Palestine. Pada masa tu. Jadi inilah yang disebut sebagai kaum Amalikah. The Goliath. Yang ganas. ...yang mereka ni menyerang, mereka ni menjarah, mereka ni berperang, mereka ni membunuh kebanyakan daripada Bani Israel. Banyak tanah-tanah sebelum ni yang dipunyai oleh Bani Israel telah dirampas dan dijarah oleh mereka. Banyak orang-orang Bani Israel yang dibunuh. Ibu terpisah dengan anak, anak terpisah dengan bapak, suami terpisah dengan isteri, isteri terpisah dengan suami... Jadi bila berlaku keadaan ni, tu sebablah pemuka-pemuka Bani Israel tadi pergi jumpa dengan Nabi Samuel tu. Sebab dah jadi teruk macam ni, lantiklah kepada kami, tabalkanlah kepada kami seorang seorang raja. Jadi bila kamu lantik dia jadi raja, kami akan berjihad, kami akan berperang di bawah kepimpinan dia. Iaitu Nabi Samuel. Baik Bagaimana sejarah kisah hidup Nabi Samuel ni? Jadi, bila keadaan tadi berlaku, dia ada yang tertinggal hanya seorang saja daripada wanita soleh yang masa tu dia tengah hamil dari keturunan Bani Levi. Sebab Bani Levi ini adalah biasanya keturunan Levi ini banyak melahirkan Nabi-Nabi dan Rasul. ...tapi bila dah berperang keturunan Lewi di kalangan lelaki ni... ...perang mati, perang mati, perang kena bunuh... ...tak ada yang tersisa keturunan Lewi kecuali seorang perempuan ni saja. Allah. Jadi dia mengharapkan lahir daripada keturunan Lewi ni seorang Nabi. Jadi waktu tu walaupun suami dia dah meninggal dalam medan perang... ...wanita ni tengah sarak mengandung, hamil. Jadi bila keadaan tu tegang, satu-satunya tertinggal keturunan Lewi... Kaum Bani Israel ni mengkuarantinkan dia. Bahasa mudahlah nak bagi faham. Kuarantin ni jaga sungguh-sungguh. Tak mau bagi dia meninggal, tak mau bagi dia sakit. Mudah-mudahan sambil berharap anak yang bakal dilahirkan tu menjadi penerus kepada lahirnya nabi dan rasul di kemudian hari. Mereka berdoa setiap masa agar diselamatkan anak tersebut lahirnya lelaki dari kalangan nabi-nabi. Allah. Jadi tunggu punya tunggu lahirlah benar-benar seorang anak lelaki. Dan anak lelaki inilah yang diberi nama Samuel ataupun Ismail ataupun Ismail. Allah yang memperkenankan doa kami, Allah yang mendengarkan doa kami. Jadi Nabi Samuel ni hidup membesar. Dia mengikuti kembali ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nabi Musa. Priduk balik sebab sebelum ni teruk sangat dah pangai bani Israel. Jadi dia meneruskan, sebagaimana biasa dalam sudut dakwah amar ma'roof nahi munkar sampailah pemuka bani Israel ini menemui beliau. Yang mana sebelum tu orang-orang bani Israel ini bila berperang mereka tak pernah kalah, mereka tak pernah tewas pun. Sebab selalu menyertai mereka dua benda keramat. Yang mereka bawa dalam peperangan. Mereka perang dengan siapa pun tak pernah kalah. Pertama ialah berkat dari kitab Taurat yang Allah turun pada Nabi Musa. Pertama. Yang kedua ialah The Act of Covenant. Yang kita panggil Peti Tabut Sakinah. tu. Oh. Peti Tabut Sakinah. Ada waktu mereka duduk tengah sesat. Mereka berperang dengan satu kaum... Tabuk Sakinah ni, kitab Taurat ni terlepas dari tangan mereka. Raja hak memenangi mereka tu rampas kedua-dua benda ni. Jadi bila rampas, tinggal sikit saja di kalangan mereka yang benar-benar hafal kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat duduk dalam tu. Kalau kita hari ini lagu mana? Quran duduk dalam kotak tu. Tapi orang yang betul-betul hafal Quran, dua-tiga orang saja. Hal lain tak tahu apa. Tahu Quran tu, tapi jenis bukan hafal Quran. Jadi bila benda ni hilang waktu nabi nabi waktu nabi pulak, waktu nabi Samuel nak lantik pemimpin bagi mereka raja bagi mereka nilah didatangkan kembali oleh malaikat kitab ataupun tabut tersebut tabut tersebut hari ni tabut tu ada lagi tak tabut tu sudah hilang mereka pun duk carilah ni duk mana tabut tu Tabuk Sakinah tu, dalam tu ada peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dikatakan dalam tu ada tongkat Nabi Harun, ada selipa, ada serebang, ada beberapa perkara lain. Yang memberi ketenangan kepada mereka dan membawa kemenangan kepada mereka dalam setiap peperangan. Jadi, nak lantik tu kena buat apa? Nak lantik kena buat apa? Anak lantik dia adalah clue-clue dia yang disebutkan dalam sejarah yang kita cerita sebelum ni. Jadi Nabi Samuel kata, betul ke kamu nak berperang ni? Betul ke? Kan, bila betul-betul -betul kata difardukan, diwajibkan perang, kamu lari pula. Betul, mana mungkin kami tak mau berperang. Kami diusir daripada kampung halaman kami mereka jajah tanah kami, kami pun kena perambat kami pun kena usir, takkan kami tak mau berperang, kami pun terpisah dengan anak-anak kami, ada yang terbunuh ada yang ditawan tapi bila Allah betul-betul dah mewajibkan perang kepada mereka Allah cerita apa? sikit sekali nak ikut berperang tu pun Allah uji lagi waktu dalam perjalanan bila melalui sebatang sungai kan panjang lagi cerita ni betul. bila lalu sungai ni, jangan seorang pun minum air sungai ni Padahal panas, padahal dahaga, Allah nak uji betul-betul hak mana beriman. Kalau kita lah, kalau mengharapkan panas lah, kering, tegak apa ni. Ha, siapa sampai kat sungai, terjejur, mandi, minum puas-puas, harap lagu tu. Tapi jangan siapa pun minum. Ha. Tapi bila sampai ada tak hak minum? Ada. Ha. Mesti ada lah. Hak beribu-ribu tu tinggal 300 lebih je. Tuan-tuan, ni saringan daripada Allah nak tengok tentera di belakang toluk tu betul-betul hak beriman kepada Allah. Betul-betul ikut perintah. Yang dilantik secara ringkas, Nabi Samuel lantik siapa? Lantik toh? Tolud. Tolud, Tolud ni bukan dari keturunan Yahuza, raja mereka sebelum ni. Bukan keturunan Levi keturunan Nabi dan Rasul. Kita dah cerita sebelum ni sedikit sebanyak, Tolud ni dari keturunan Bunyamin. Adik Nabi Allah, Yu, Yusuf. Dan dia pula seorang yang miskin tak terkenal bila miskin tak terkenal saru kepala pula Bani Israel Oh kalau boleh kami naklah keturunan Lewi, keturunan Nabi kalau boleh nak lantik keturunan Yahuza ke keturunan pemimpin, keturunan raja ni keturunan Bunyamin tapi tak takpelah sebab Bani Israel tapi miskin dia miskin betul riwayat ulama-ulama menyebut dia ni hanya pengangkut air ada kata dia ni adalah orang yang sama' sama kulit-kulit binatang, ada yang kata jaga-jaga ternakkan saja hmm. tapi Allah melebihkan dia pada ilmu dan keperkasaan tubuh badan ada riwayat menyebut riwayat menyebutlah cerita dia bagaimana nak dilantik tolut ni satu ketika tolut ni waktu dia jaga ternakkan kambing dia ni anak kambing dia sekok hilang betul-betul macam cerita Ahmad Al-Baq lah Bukan bukan, Ahmad bukan dia tiru Ahmad Al-Baq, dia dulu Ahmad Al-Baq ke dia Tapi kambing dia hilang, dia pergi carilah anak kambing ni. Cari punya cari, kebetulan dia lalu melewati rumah Nabi Samuel. Jadi dia tanya, ada nampak ada anak kambing sekian-sekian macam ni, macam ni. Tak ada. Jadi bila dia jemput, tolut tu masuk dalam rumah dia ataupun kemah dia. Pemimpin Bani Israel seperti Nabi Samuel ni keturunan Lewi, dia banyak pegang barang-barang penting daripada keluarga Nabi Musa. Sebagai contoh, mereka ada satu tanduk. Satu tanduk. Dalam tanduk tu diisi minyak. Biasanya minyak nanti akan digunakan oleh keturunan bani Israel, sekiranya mereka melantik mana-mana raja atau pemimpin waktu penabalan sebagai raja tu mereka ambil minyak tu lumur pada tubuh pemimpin tersebut oh. jadi minyak tu digantung di ruang tamu minyak tu duduk dalam tamu. duduk dalam apa dia duduk dalam tanduk tu bila saja tolut masuk minyak tu menggelegak dengan sendiri tolut masuk minyak tu menggelegak gluglu -glu -glu -glu -glu -glu -glu -glu -glu salah satu tanda Nak tahu dia ni pemimpin, dia ni raja yang akan diangkat, minyak tu akan menggelegak. Padahal orang lain pun masuk, tak menggelegak. Tolud masuk, minyak tu menggelegak. Tapi ada satu lagi clue. Tunggu saat, lalu dia ambil satu lagi barang peninggalan Nabi Musa, iaitu tongkat Nabi Musa. Oh. Tongkat Nabi Musa ada dengan keluarga Nabi Samuel. Lalu diukur ketinggian tolud. Kalau sama dengan ketinggian tongkat, inilah orang dia. Jadi, letak tongkat tu tepi tolud sama tinggi antara kepala dengan kaki, sama tinggi dengan tongkat Nabi Musa. Inilah orang dia. Jadi, Nabi Samuel lantik tolud. Jadi, bila lantik tolud tadi, ha, waktu inilah dikatakan dalam riwayat, riwayat dalam tafsir, malaikat mendatangkan balik the act of covenant tu. Kitab Tabut Sakinah. Ha, jadi, berperanglah tolud bersama dengan Bani Israel ni antaranya di bawah pimpinan tolut pada masa itu, Nabi lah. Nabi apa? Tadi saya sebut zaman Nabi mana ni? Zaman Nabi dah, Daud alaihi salam. Nabi Daud salah seorang komander tolut pada masa itu. Umur Nabi Daud masa itu baru 19 tahun. Dia di bawah pimpinan Raja Tolut. Menentang jah, menentang jalut. Dan Nabi Daud itulah yang bunuh jalut. Menggunakan apa? Ketapel. Lastik batu dia tu. Dia ada sejenis lastik. Kalau kita tarik tu, buah batu tu. Buah batu besar tu, lempak. Ha, lempak tu, ha, tu kena kepala jalut tu. Menyebabkan jalut, jalut meninggal. Jalut mati. Ha, jadi naiklah nama Nabi Daud pada masa tu. Jadi ringkas cerita, selepas tolut wafat, tolut meninggal, maka Nabi Allah Daud naik Sebagai pemerintah ataupun Raja Bani Israel nah, Jadi Nabi Daud naiklah Selepas Nabi Daud wafat siapa? Anak dia Nabi Sulaiman nah, Nabi Sulaiman Selepas Nabi Sulaiman wafat, dia berpecah pula Zaman Rahab Am dengan Yarba Am tu oh, Elok-elok lah Allah, Allahu Akbar Faham kekauan cerita ni? Faham kekauan ni? Kau 15. <laughs> Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi Ustadz Auni Muhammad ya guys ya penjelasannya sangat terperinci dan berkenaan dengan kenabian kenabian ya setelah daripada Nabi Musa alaihissalam karena dijelaskan dalam surat al-Baqarah tadi guys yang dijelaskan oleh Ustadz Auni Muhammad semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman dahulu juga Ya, ada zaman masa kehakiman yang disebutkan oleh Ustaz Awni Muhammad adalah dimana banyak sekali yang macam sekarang ini guys ya Banyak yang Allahu Akbar korupsi, ya kan sogok menyogok dan lain sebagainya itu terjadi Jadi bukan hanya sekarang tapi di masa dulu juga sudah ada ya guys Allahu Akbar Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Oni Muhammad ini dapat menjadi apa namanya ya, tambahan pengetahuan sejarah bagi kita semua. Sejarah kenabian ya, nabi-nabi sebelum yang kita kenal ya. Yang biasa kita kenal adalah 25 nabi, tapi Ustadz Oni Muhammad menjelaskan banyak sekali. Jadi saya baru tahu ini guys, ilmunya baru tahu sejarahnya ya berkat Ustaz Oni Muhammad dari Malaysia ini guys. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini guys sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I my